What's up, selamat datang lagi, welcome back. kembali lagi di channel gua Hari ini gua bakal review lagi ya mobil baru gua tadi siang. Kalau kalian nonton live streaming gua di Rikidom, kalian pasti tahu udah gua baru baca beli ini mobil nih untuk kejuaraan F1 ya atau Alpha Car, Car Alfa. gila dah nih. Uh, coba mari lihat ya dilihat ya. Dari fokusnya dulu Kita coba ke fokusannya Oke ini seatnya Nah dari segi seat kayak gini nih Gila sih Kita coba Oh nah ini dia nih Yang menariknya Ada klaksonnya juga Tuh gimana Nah sih kan Coba kita uh, hidupin Start engine Beuh gila Beuh ini dia Oke udah keluar Dan ini way di apart gue ya Yuk dah lagi nggak bisa kah fokus yang lain Fokus yang lain nggak ada kah Asli nggak ada ya Fokusnya cuman bisa ke seatnya doang Biasanya ada fokus ke daerah lain Oh ya nggak bisa Biasanya bisa buka kap depan Ini nggak ada kap depannya by the way ya Tuh Nih cuman ini doang Nih langsung ke situ ya Oke dan by the way ini gue bisa ganti baju kah Atau nggak sih Ntar Gue ada punya baju kah Oh bisa Nice Pas sekalian Oke okay, gue skip dulu Udah gue ganti baju dulu Pantesan burik banget Gue kayak gini kemarin Astaga Helmnya Alright Ini udah Udah nih Bagus dah Dah Pakaiannya ya lumayan juga, gitu kan? standar lah, ya. standar orang jalan-jalan lah, oke. Okay, narrative reward nggak ada ya. Ini berhubung sekalian aja berkunjung ke rumah gue, jadi eh, sekalian aja mau lihat lihatnya lain. Oh, sini pesawat-pesawatan dah, fokus aja dah. Nggak ada juga, nggak ada sekalian lagi. Sekalian tadi cuma ganti baju doang. Oke okay, lah, langsung kita coba nih motor F1 di jalan raya. Nggak ada orang coba motor F1 eh, mobil F1 di jalan raya, gas Yo, sudah sekarang di bawah gua ini ada uh, kamera buat kaki gua ya. Dah ya, langsung biar makin jelas aja gitu kan. Oke, okay, udah. Kita coba loh Kita coba suaranya dulu. Gila. Oh, crazy bro. Dari tampak kiri. Indah sekali. Dari nampak kanan. Buh. Coba per person-nya. Depan, eh, kamera depan Buh. coba pakai headset, semuanya dengerin. Ini suaranya ya, Gila. nah langsung kita coba jalanin lah. Dan by the way ini mil per hour ya, itu di pojok kiri bawah kalian, uh, yang berarti itu satu milnya 1,6 km, jadi itu dikali 1,6 ya. Kita coba top speed-nya nih. Cepat. Sorry. Salah kayaknya tes top speed di sini ya. Kita coba lagi biar lebih menantang aja gitu loh. Biar lebih menantang aja coba top speed di sini. Oke, semoga bisa nih ya. Semoga aman. Ini dalam 4 detik udah 100 mil. Yang di mana itu udah 150-an. 150, 150 km/jam. Top speed-nya sekitar 15, ya, 215. Thank you. Sudah menyetujukan saya, Pak. 215 ya dikali 1,6 kira-kira 300 lebih lah kilometer. Oke sudah puas keliling kotanya, mari kita sekarang kita coba apa di sirkuit ya, let's go! Ya, mari kita mulai. Pers-person aja biar lebih joss. Yes. Three. All the way at the back! Deep breaths, hero. Deep breaths. Oke okay guys, sampai jumpa di video selanjutnya Kita bakal balapan lagi